Who like Minecraft? Yes, who? zombie. Halo sobat semua, kawan-kawanku yang ada di channel Simoni. Kali ini kita akan membahas masih game Minecraft di episode yang ketiga ini kak saya akan diundang untuk masuk ke Epic Jungle bro. Kawan-kawanku kita akan panen, <laughs> kita akan coba ternak uh, zombie ya katanya dia sudah. Dapat lubang tempat spawn para zombie bro, ngeri kan? Sebenarnya saya ngeri-ngeri takut, tapi ya sudah, kita coba aja. Kita hijrah ke sana, moga tidak ada DC ya. Kadang-kadang masuk ke handphone suka agak ngelek. Aduh, ini kenapa kok malam-malam lagi? Ah, mana dia jejaknya? Oh, dia udah dapat ini signal. Udah buatin tanda, <laughs> lah untung posisi koordinatnya koordinat nol Ini kita udah mulai mendekati daeng. ini dia rumahnya. Aduh, si jatuh. Oke, okay, Bro. Itu dia Kakak Yuri Asna. Apa kabar? Di mana di mana Di bawah kah? Ini pakai seed bisa nggak ngundang jombi? <laughs> Emangnya ayam. Oke, okay, kita persiapan dulu mana alat tempur kita yang jelas sih kita akan agak seru ini, Bro teman-teman semua kalau misalkan baru tahu channel saya tolong di-share dan di-like juga ya ke teman-teman semuanya di sini seru-seruan aja nggak ada tip yang menarik banyak sekali youtuber yang bagus-bagus tipsnya tapi kita akan menikmati aja game ini sebagaimana seorang newbie bro <laughs> pemain pemula dan ini alamiah ya mainnya seadanya yang jelas sih ngambil kesenangannya aja oke mana? bawah mana? Oke ini kita turun Nah Di sini katanya koordinat 47 ya Sebentar Kalau 47 ini tandanya nih Dia kasih torch di bawah katanya Oke mungkin lantai ini ya Eh ini netan. aneh lah telpon tadi santai-santai Agak panik juga ini ngapain juga pegang kue Alah sabar sabar ini besi kayaknya akan kepake jumbinya banyak gitu tadinya mau dipagirin besi gitu loh bro aduh aduh banyak banget lagi ini gimana ini ya hmm berarti kita harus pasang perangkap ditutup jalannya lalu bawahnya harus kasih air biar dia diam oke okay deh sepertinya itu ide bagus nah ini dia aduh ada yang punya topi juga ini aduh kalau ada dropannya sayang gak keambil ya nah kan drop dia tuh topi emasnya aduh ya sudah kita coba gimana ya hmm, oke okay. kita bongkar dulu aja sedikit oh itu tempat spawnnya tuh kawan-kawan uh, semua juga pasti sering nemuin ya cuman saya bukan mau mau mau ini ya mau ngasih tips kita cuman mau berbagi aja ini keseruan kita Oke okay, kita sudah dapat eh uh, apa namanya tempatnya dia spawn ini pasti zombie-jombinya banyak di sini ya barusan sebagian sudah saya bunuh dan untungnya ini kebetulan kotak ini kalian bisa lihat posisinya deh kali aja kalau main di epic uh, jungle sama ya koordinatnya ini Nih siapa lagi ini Chen Shao <laughs> Chen Mel. Zombie Oke okay. Nah mm, susah banget ini mama Nah lo nyangkut Oke okay, ini dia caranya Kita harus bikin lubang dulu Agak dalam sedikit Tapi jangan sampai salah ya itu harus ditutup dulu pintu keluarnya zombie nanti Nah, Oke okay. Kita langsung isiin air aja di bawahnya Nah ini dia sudah rapi Saya sudah langsung pasang jerat Disitu ada hopper satu Itu bikin hopper Jadi kalian pada saat mau bikin jebakan Batman ini Kalian harus siapkan hopper ya Itu dibikinnya dari steel dari iron, dari iron. Jadi kalian kumpulin dulu. Oke, okay. kita cek juga nya, Dapat apa? Nah, kan mantap bro. Uh, topi emasnya berkilau. Dan ini banyak sekali makanan. Daging zombie nggak bisa dimasak ya? Oh ini ada topinya, dapat dua jadinya. Kita tempa aja sendiri, jadi satu. weh mantap, cobain Keren kan? Ih, coba kita cek. Hmm. <laughs> Parah. <laughs> Oke okay, itu dia udah muncul lagi. Sikat terus ini kalau nggak bosan-bosan leveling sampai level berapa juga kayaknya nyampe ini ya kalau caranya gini woi oh, eh, dapat eh, mana dia kita ganti kita coba bro ini dia sepatunya dari zombie oh yang tadi sepatunya ya dapat kita tes pergi <tuk> <Hah? tuk> <Iye>. loh bro <tuk> lumayan lah Agak tebal ini, nambah plus tiga armornya tuh. Dan saya juga kebenaran di sini sebelahnya saya langsung pasang perangkap juga, tapi belum selesai Brono Lihat itu pagarnya aja, sembarangan ya. Yang jelas sih nggak kreatif kreatif amat, tapi yang jelas aman. Oke, okay. kita buka dulu. Tadi saya lupa saking takutnya Parno sama yang si baby zombie itu sering lompat loh, hati-hati ya. Jadi butuh uh, kabel slab ya Kabel stone slab Sepotong Buat ngehalangin Nah Kita lihat tengok Waduh Jerat kita sudah banyak yang ngisi Tapi sayang ya nggak akan saya bunuh dulu Karena percuma dropannya nggak bisa diambil Kita harus cari hopper satu lagi Cuman aduh kelilingnya males ini susah Banyak banget ini zombie di, di mapnya ini di mapnya epic jungle Nah kan Ini agak pegal juga nih Harus dibetulin nih posisinya Biar agak enak Mana dia hmm. Sebentar kita cari ide Oke Kita harus tambahin air kayaknya Tapi jangan sampai salah bisa-bisa Si baby zombie nya hanyut tuh sini Sebentar Oke ini pasang slab Slab aja lah Sepotong nah ini dia baru hancurin yang besarnya blok besarnya kita hancurin jadi bolong tuh nah itu dia nah itu eh ngapain bocil pantesan dia bisa langsung lepas lepasmu nah kan enak ya berendam tuh hanyut semuanya ada uh kurang kenceng oi bener ini harus tambahin lagi air bro. Oke okay, kawan-kawan kita bikin mereka mandi semuanya. Nah ini dia di sini guys. Kenapa ya? Eh. Nah airnya kenceng Mereka yakin hanyut dan nanti dropannya disedot oleh hopper kawan-kawan. Oke okay, mantap. Mana korban pertama kita? Kita tunggu. Aduh, suaranya bikin gemes deh. Eh. Mana ini? Nah, ini aja tuh. Oke, langsung tepat di depan kita. Dan kita tinggal pukulin doang. Nanti hasil drop kita cek di hopper. Oke. Para <tik> Aduh. Nah, ada depan ini ada seat apa ya Oh batu tadi yang jatuh ketarik Oke deh Lumayan cukup seru Kawan-kawan bisa ikuti aja Ingat koordinat posisinya Itu ada di kedalaman 4-2 Makasih banyak semuanya Yang sudah nonton Jangan lupa untuk share dan subscribe Dan tetap Standby di channelnya Si untuk episode Minecraft Kali You, dan jangan lupa tetap semangat kawan-kawan dadah bye bye